Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah nonton ya di video kali ini selamat datang dulu ya di channel youtube harun syarif official ya video kali ini saya mau liatin tutorial cara bikin batako ya begini caranya gampang ya kita percepat oke langsung persiapannya juga cuma semen sama pasir ya diaduk secukupnya seperti adukan biasa adukan semen ya setelah itu kita cetak dan juga dengan alat cetakan ya tentunya kalau udah selesai tinggal dibuka udah jadi kita keringkan yuk kita lihat ya videonya ini oke okay, ya itu tadi videonya udah jelas ya gampang kan terima kasih yang udah nonton video channel harum syarif official ya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye